Ya berat mudah kamu dapat Jangan dapat, tidak apa-apa saya siapkan wangnya ini Coba Belum, belum belum Saya persiapkan lagi. Ini gak itu Jika berhasil Pek mencetak bawa-bawa <tuk> Siap? Mau ketan sudah? Siap <tuk> Siap? Siap? ketiga Dari lari genera proper Bentar Bentarnya <tuk> Satu Dua Tiga, diputah! Ah. Ayo diputah! Ayo buta. Ayo buta. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jener Barber Kali ini Loren berada di depan warung lesehan Kang Rafi guys Terlihat di sini ada beberapa pemuda ya Nanti Loren akan mencoba untuk menantang mereka untuk memutar bidol, barangkali mereka nanti ada yang berhasil maka akan Loren kasih hadiah uang Rp100.000 sekarang tidak penasaran? ayo ikuti terus oke, kamu selamat malam? ya? lagi ngapain ini? apa? ubat ya? aku um, rupu saya rupu bingung rupu bingung rupu kaya rafli ini waktu lho kaya rafli boleh boleh tau siapa ini satu-satu bersatu satu? dengan siapa saya ngomong mas, mas di pas dulu di pas ya kamu siapa mas siapa Jupa. Mas? Jupa. Jupa. Jupa. Oh, Jupa. <gulau> kamu di pas di pas di oh di kamu dulu ya dengan mas siapa di pasang oh ya kamu yang obi obi iya kafe itu bukan kamu dengan mas siapa cuma Nih, hmm. Ini kamu dengan mas hmm. ya. Iya iya, kayak gini ya. Nanti orang ini akan mengadakan satu tantangan nih. Barangkali ada yang mau ikut. Saya ambil nanti, kayak gini memutar speedos ya. Nanti yang berhasil, Jika berhasil maka akan mendapat uang dari saya di ribu rp jika tidak jika tidak Bapak dan di orang itu hadir apa Mau bagi yang mau menerima tantangan oren? Mau tangan, kan? Siapa saja yang ikut? Mau belajar Nanti caranya saya ajari. Enak kan diajarin? Kalau bisa sama rumah. Kamu ikut Kamu ikut Kamu ikut Kamu ikut Berapa orang? Kamu ikut Satu, dua, tiga, empat Lima Kamu ikut Tidak, pasti lima orang yeah? Yeah. Digan, ya yeah. siap ya yeah. yeah. yeah. Nanti ikuti Apa-apa dari saya yang saya Kamu duluan Ayo ikut dan mas siapa ini? tadi ya. Ini stayin. Saya kasih contoh Lihat. Lihat. Ja. jangan sampai ini, ya. ini contoh dari saya pelan. ini ketika sebelum ini sudah berada di bawah maka naikkan ke atas lah. Ya. Lantip. Bisa ya lagi? Iya, ini ikuti apa-apa dari saya Siap? Siap Siap mendapat Tuhan? Siap Siap dulu? Siap Siap, putar Satu Dua Tiga Putar Putar lagi, putar lagi, lagi. Oh, itu pertama. sini lagi, sini lagi belum belum belum belum. Kali satu lagi. Kali berhati, apa berhati? mau di untuk siapa dari saya lagi. siap satu, dua, tiga, putar. <Sukai gagal> Oke okay guys. Satu tantangan bidan gerak. Ini pemenang malam Kamu tadi Mas. Siapa Mas? Ifa. Oke. Jeral. Di mana menu tanda tantangan daring? Tapi nilainya kayak gimana? Gampang kayak gini. Begitu bicara nih. Kamu boleh. Terima kasih sudah menerima tantangan dari Laren Dinar. Silakan live. Itu berikutnya Siapa yang mau naik? Iya Ayo, kamu dulu Kamu dulu, kamu dulu Ayo Mau menerima tantangan dari Lorenz? Siap Siap ya? Hmm. Mau menerima mau 100 ribu? Siap Starannya harus berhasil menerima tantangan dari Lorenz, benar Ya, ini sih ikonnya Tadi kita tahu kan contohnya? Baik, hmm. tahu Pekan? Pekan? kamera siap. Hmm. dari saya. Kumpulnya ketiga. Kampis Kampis berhasil. Berhasil kita Tapi kalau sudah sudah siap. satu, dua, tiga putar putar putar saya kasih kesempatan satu lagi Kalau kali masih mau Masih mau Masih mau Satu gila Ya siap guys Oke Lima lagi tantangan Dari Loren Satu lagi Oke siap Hitungan dari ketika Dari Loren putar bidang ini Satu Dua Tiga Putar iya deh dua kali tertata sudah nyerah kamu dengan masih apa tadi mas oke mas kasih atas partisipasinya sudah hadir di channelnya satu lagi namun mas ayo ya aja Oke, nah, siapa tadi? Mereka ya, ya, mau menerima dan gelarannya. Pandangannya memutar bujol, jika berasim, berasim uang seratus duit Dari 3. mau? Mau? syaratnya? Gak apa-apa, saya siapkan uangnya ini, Coba Belum, belum Belum, Ini guys, <laughs> Siap, mau putar judul? Siap ketiga dari Lorenzena Satu Dua Tiga Putar! Airlangga, Airlangga, bisa. Pasti mau mencoba lagi. satu lagi. Um, masih mau, pasti mau Dia pasti mau tantangan dari lari bidang. satu lagi saya. Semuanya saya kesempa saya kesempatan dua Ayo, pegang siap. Siap. Ini, diungan dari orangnya. ketiga. Kita, satu, Putar. Okay. Okay. ini dia tertantang ketiga kamu tadi siapa mas nah, masika mirah mirah ya mirah ya kan sudah lagi siapa Ini ini ini Oh contoh dia minta dikasih contoh lagi guys mungkin, mungkin tadi ya Gagal, gak tahu kurang fokus 3, siap siap 2, Kamu mau menerima lagu? 100 ribu dari laran okay. Nah, ya, harus bisa memutar ke ini atas, ke bawah Ini kan ketika putar ke ini Maka taruh dia ke bawah dan kebalikan ke atas yang kamera Stop. Satu Dua Tiga Putar, ah, ayo. <laughs> putar. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, ini lagi hei,